Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima uh, kasih sudah join di kesempatan pada malam hari ini. Uh, di sesi ini, tanyain nih uh, oleh komunitas Gamescape Indonesia. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal uh, kompatibilitas SVG Inscape di Adobe Illustrator. Di Adobe, nah, uh, sebagai informasi bahwa sesi pada malam hari ini direkam. Dan nanti uh, hasil rekaman akan diunggah ke TNJ dan tentunya nanti akan ada uh, pengeditan atau penyesuaian Baik, uh, sebelumnya kami juga menunggukan beberapa pertanyaan dari teman-teman Baik di Facebook, di grup telegram, dan di media sosial yang lain Dan terima kasih juga yang sudah ngirim miring pertanyaan Kita cek ada siapa aja di sini Uh, saya belum ngecek yang instagram juga sih, uh, ada Arfi Sabiha ada nggak ini Arfi Sabiha, nah ini udah, udah terima kasih udah ngirim Persada T Andi Praspio, Ivan Fir, Ivan Firman Maulana Safaru Widodo, Ibrahim, Ubay, Rastani. Rastani Wijama, Wijarnako, kemudian M. M. Sohid, Haris, eh, DJ Design, kemudian ada Muhammad Jainuddin. Terima Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dikirim melalui form kemarin, sudah kami recap. Kemudian kami membuat eh, paben untuk mempermudah pengujian kita pada malam hari ini. Eh, saya coba share dulu, ntar kalian. Kelihatan enggak ya? Oke, kelihatan. Kelihatan ya? Nah ini adalah beberapa poin-poin yang akan kita ujikan pada malam hari ini. Nanti di oleh Pak Nugroho. Eh, kurang lebih ada 21 poin di sini. Yang akan kita coba, kemudian kita juga punya indikator. Kalau misalkan nanti aman, di sini statusnya akan... Eh, saya ganti, misalkan sangat aman, kemudian mungkin aman tapi dengan teknik khusus. Terus ada, kalau misalkan nanti bermasalah, akan saya tandai, tidak aman. Selanjutnya seperti itu. Nah, tujuan... Sebenarnya ngapain sih ngadain kegiatan kayak gini? Eh, tujuannya tak lain adalah supaya ini menjawab apa ya? Mungkin kayak mitos kali ya? Mitos-mitos yang sering berkembang di kalangan pengguna Inkscape. Apakah Inkscape ini kompatibel dengan aplikasi lain? aplikasi popular misal uh, illustrator atau misalkan kompatibel uh, kira-kira ada nggak sih fitur yang bermasalah di AI uh, yang misalkan kita buat di-inscape kemudian di open oleh klien kita di AI apakah bermasalah kalau misalkan bermasalah fitur mana aja supaya kita tahu nah setelah kita tahu nanti uh, semoga ntar bisa jadi perbaikan juga buat inscape dan juga minimal buat kita dari sisi desainernya bisa lebih berhati-hati ketika menggunakan fitur tersebut untuk keperluan uh, lintas aplikasi. Misalnya ngerjain di Inkscape, kemudian mau dioper ke klien atau ke teman lain yang pakai AI. Nah, sekiranya nanti yang masih aman atau editab editable nanti yang mana aja. Oke, okay. tanpa berlama-lama, uh, langsung aja Pak ya. Oke, siap. Oke, okay. silahkan uh, pada malam ini perlunya nanti akan uh, Pak panut, nanti saya akan bantu untuk uh, dokumentasi dan pencatatan kegiatan malam hari ini. Waktunya nanti akan kita share juga. Silakan Pak Nugroho. Oke, terima kasih Mas Rania. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan selamat datang ya. Mungkin tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Mas Rania uh, kenapa sih kok kita ngadain uh, acara ini ya. Memang kebetulan beberapa waktu yang lalu banyak sekali pertanyaan yang muncul ini kalau di Inkscape dibuka di AI bagaimana ya apakah bermasalah atau tidak dan karena kebetulan saya sendiri juga sering berkolaborasi dengan beberapa desainer yang istilahnya menggunakan aplikasi lain seperti Adobe gitu ya itu ternyata memang ada beberapa kendala dan ada beberapa hal yang mulus-mulus saja gitu ya Sayangnya ini belum pernah dipublikasikan gitu ya, jadi sehingga banyak teman-teman di luar sana yang belum belum mengetahui gitu, apa, apa, apa problem-problemnya gitu ya, sehingga supaya teman-teman sendiri punya gambaran nanti ketika dapat klien yang berhubungan dengan uh, Adobe gitu ya, itu nggak takut gitu ya untuk menerima order. Karena saya sendiri dulu uh, sering banget terima order misalkan bikin animasi, kebetulan saya bagian bikin aset, nah otomatis kan, Uh, kalau, kalau kita pakai Inkscape, mereka pakai after effect, itu apakah ini uh, desain yang kita buat ini mulus dibuka di AE gitu ya. Nah, nah mudah-mudahan di uh, kesempatan kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya. Mungkin kita bisa langsung mulai saja. Ya. Tadi sudah diberikan list daftar sama Mas Rania, apa saja yang perlu kita cek ya. Nah, ini uh, daftar yang sudah saya susun. ya Yang pertama ada konsistensi bentuk. Ya. Ya. Jadi, uh, tadi pertanyaannya bentuknya akan berubah nggak ya ketika dia dibuka di, di Adobe Illustrator. Gitu ya Kita langsung drag and drop. Nah, di sini teman-teman uh, dengan cara drag and drop, sebenarnya file SVG yang sudah teman-teman buat itu uh, mulus ya. Mulai dari bentuknya, kita lihat, kita buka sambil kita buka di file di Inkscape-nya langsung ya, untuk pembanding. Nah, ini bentuk yang ada di Inkscape ya, dilihat dari posisi, tempat, ukuran, saya rasa tidak jauh berbeda ya, ketika dibuka di sini teman-teman ya, bisa lihat sendiri ya. Jadi uh, pertanyaan di nomor satu saya rasa uh, terjawab dengan baik ya. Aman nomor satu ya. uh, Bagaimana? Uh, apakah itu, misalkan dia masih berupa rectangle gitu? Oh, uh, itu ya. ya? apakah di AI juga masih rectangle atau masih flat? Oke, kita cek ya di sini ya. Nah, kita klik dua kali di sini kita bisa lihat ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya sudah berubah menjadi pet ini Mas Rani ya. Jadi kalau kita klik and seperti ini di bagian petnya itu kita pakai yang ini ya. Nah, ini masih, apa namanya, masih editable ya. Cuman ini saya kurang begitu hafal cara mengoperasikan Adobe Illustrator, karena sudah lama saya nggak pakai Adobe Illustrator. Nah, ini masih editable, jadi masih bisa diedit seperti ini ya. Cuman di sini saya rasa sudah tidak, bukan lagi rectangle ya, dia bentuknya sudah pad di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Ya. Nah, ini nah ini uh, circle-nya kita edit jadi tidak bis, tidak su su sudah tidak lagi berbentuk seperti uh, circle ya jadi sudah pad, pad semua ini juga kalau kita cek nah sudah jadi pad dia ya. kalau untuk objek yang terbuka pak objek terbuka ya iya ini kan posisinya pad tertutup semua nih oke Ayo, kita nanti kita cek kita anu lagi ya Ya. Kita buat dari Inkscape, lalu kita open di sini. Sebentar saya tutup dulu yang ini. Kita masuk ke sini, nanti saya bikin objek terbuka. ya. Oke, seperti ini Mas Rani ya, kira-kira? Iya. -kira? Oke, kita simpan dulu, Ctrl S. Lalu kita buka lagi di sini. Oke, di sini teman-teman bisa lihat lagi ya juga masih terbuka, ya, iya, oke. ini adalah uh, pertanyaan yang nomor satu nih Mas Rania nih. kira-kira sudah aman apa belum nih Mas Rania? kira-kira. oke. bagaimana teman-teman? Uh, aman? bisa ditulis ya di uh, komentar. jadi uh, biar nggak subjektif dari saya aja nih ntar uh, saya udah sudah aman ternyata oh itu nggak aman tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa ngasih komentar juga ngasih tanggapan kira-kira. oh ini ada yang perlu ditambah ini apa nih Tapi sementara ini uh, file yang pertama adalah konsistensi bentuk sih Kita melihat bentuknya apakah sudah Apakah sama enggak dengan yang di di SVG di Inkscape-nya ya Kalau menurut saya sih sudah aman ya Bahkan overlapping-nya ke luar halaman ini juga sama persis berada di sini ya Nah di sini sayangnya tidak muncul guidelines ya Ini saya kasih guidelines, cuman di sana tidak muncul guidelines-nya ya Oke atau mungkin di sini ada uh, tampilan ya, show, headlines mungkin ya. Rulernya juga nggak kelihatan sih, tapi. Ini oh, kan dulu ya. Rul oh, enggak di sini harusnya muncul nih ya. Harusnya muncul. View rules ya. So, rules di mana ya rules? <laughs> Udah lama nih saya nggak pakai ini soalnya, jadi banyak yang lupa. So, rules. Uh, ini harusnya ada nih. Cuman oke okay, nggak masalah ya. Kita untuk guidelines bisa kita kesampingkan dulu sementara. Okay, Tapi yang masalah. penting ini saya anggap nomor satu pertanyaan nomor satu ini aman. Jadi dari bentuk rectangle, circle dan lain sebagainya seperti ini saya rasa sudah cukup cukup aman ya. Bisa dilanjut ke files yang kedua mungkin ya. Saya set di sini ya, itu saya bagikan link di ini di kolom komentar Jadi teman-teman juga bisa melihat tabel pengujian yang tadi Yang nomor dua adalah konsistensi ukuran Jadi ukuran di SVG sama di di Inkscape sama di Adobe Illustrator Ini yang sering kita dengar memang ada mengalami perubahan ya Nah di sini ada ukurannya 50 mm sudah saya sudah kasih, saya kasih ukuran ya. Di sini ukurannya sama, 50 mili, harusnya di sini 5 lima ya, 5 lima, cm lima lah. Kita ganti aja menjadi uh, unitnya kita ubah menjadi milimeter supaya sama ya. Oke, di sini ukurannya 50,066 sama 50, di sini 50,50 50 sama persis ya, ini juga 50,50 50 sama persis. Kita coba buka di sini juga, 50 mili ya sama ya, 50,066, jadi kalau ditinjau dari sisi ukuran kayaknya masih sama persis ya. Nah, di sini ya, ukurannya kita bisa lihat dari atas ini ya, 50 sama 50, satuannya milimeter, dan di sini juga sama, 50 sama 50, satuannya milimeter juga. Jadi ini 50, 50 ya, sama yang ini 50,66. Oh, iya. Jadi dari sisi ukuran, nah ini juga 50,66. Ya. Jadi dari sisi ukuran sebenarnya sudah tidak ada masalah sih sebenarnya. dari sisi penempatan posisinya juga masih sama ya, tidak ada perubahan. Oke. Okay. Betul ya? Sangat aman ya ini? Sangat aman berarti ya kalau dari sisi ukuran. sangat aman. aman. Oke. Okay. Bisa dilanjut nih ke yang ketiga? Lanjut, Pak. Konsistensi posisi objek terhadap halaman nih. Ini sepertinya di yang pertama tadi sudah sudah kelihatan sih sebenarnya. Saya close saja dulu yang lain. Nah, ini ya posisi objek terhadap halaman saat saya bikin dia overlap, ya. Keluar halaman ini juga sama persis, ya, teman-teman. Ya, kalau kita lihat sama persis, nah, ukurannya sama persis, ya. Jadi ini pas garisnya di sini, ini pas juga garisnya di sini, ini garisnya di sini. Jadi dia nggak terpotong sama sekali ketika kita menggunakan uh, posisinya di mana saja. Nggak ada masalah kalau menurut saya. Apa ada yang perlu dites lagi dari sini posisinya kira-kira? Oke, okay. lain ya, gimana? Uh, barangkali ada ide untuk pengujian nomor 3 ini. Oke, kalau nggak ada bisa lanjut Pak, berarti ini aman ya? Nomor Sa tiga, A saya rasa aman ya, nomor tiga ya. Oke. Aman atau sangat aman Pak? Sangat aman, saya rasa sangat aman ya. Oke. Sangat aman. Kita lanjut ke yang ukuran halaman nih, Nah, nomor empat. Di sini saya menggunakan halamannya adalah A4 ya teman-teman ya. Ukuran halamannya A4, tapi satuan pikselnya ini 793 kali 112. Ya. Nah, kalau kita lihat di bagian art, artboard, ini kayaknya mengalami perubahan ukuran nih ya. Nah, harusnya 210, tapi di sini 280 nih, sama 396. Nah, di sini harusnya 297. Ya. Ini artinya ada perubahan di dalam artboardnya. Cuman di sini uh, dari... Pengalaman saya ini bisa disiasati caranya seperti ini supaya bisa ukurannya bisa sama persis. Cuman dalam artian mungkin akan berbeda di satuan pikselnya nih karena di Inkscape itu defaultnya default DPI-nya itu adalah 96 sedangkan di Adobe Illustrator itu 72 itu yang membuat ini jadi berbeda. Ya. Nah otomatis kita harus uh, samakan cara menyamakannya biasanya dengan menggunakan skala. Nah, di sini teman-teman bisa atur skalanya nih dari sini nih. Nah, ini, ya. nah, ini skalanya satu, kita bisa atur view box-nya di sini. Kita atur jadi milimeter dulu, dua ya. 21 satu, dua kali dua ya. nah ini biasanya yang kita atur adalah skalanya di sini, ya. kalau tadi ukurannya jadi lebih jadi lebih apa nih ya jadi lebih besar ya kita cek dulu di bagian pikselnya. Uh, ini. jadi kalau dilihat dari ukuran ini sepertinya masih belum aman ya mas rania ya oke okay. ini bisa disiasati ya bisa disiasati Kemarin saya coba uh, eksperimen ya, uh, mudah-mudahan berhasil sebentar saya edit. Nah ini pikselnya 793 puluh 1122. Nah dari sisi piksel ini sama, ukurannya sama dari sisi piksel. Tapi dari sisi ukuran halaman kanvasnya itu enggak sama. Karena di sini uh, di, dia pakai 72, basicnya defaultnya pakai 72. Kalau di, di Ingscape-nya pakai uh, 96 ya, 96 ya. Ini kalau kalau menurut saya, menurut analisa saya, yang bikin beda dari situ. Nah ini bisa kita atur, bisa kita siasati Di sini uh, kita pakai skalanya 1,3333 di sini. Kita coba dulu ya. Nah, nanti di sini ukurannya akan keluar nih teman-teman di sini. Nah, 280 sama 395 di sini. Ini sebenarnya sama persis dengan dengan ukuran, ukuran yang ada di sini. Nih. Kalau kita lihat di bagian preferences ya, unitnya kita ganti menjadi milimeter. Nah, ini sama ya, 280 kali 396. Jadi ketemunya di sini nanti nah kita coba ya pakai skala 1,3 kita simpan langsung kontrol S saja, nggak apa-apa ya kontrol S ya yes. lalu kita buka lagi kita close dulu nah di sini ukurannya sudah pas nih ya 210 kali 297 jadi caranya sederhana teman-teman tinggal menambahkan skala jadi bisa dicatat nih mas Rani ya jadi, untuk mensiasati skalanya diatur menjadi 1,33. Maka, skala dokumen ya Pak ya? Skala iya, skala dokumennya diatur menjadi 1,33, supaya uh, ukurannya bisa sama persis. Ya. Ini perhitungannya uh, perbandingan ya, kita bandingkan kemarin ya, lalu kita bagi, nanti ketemunya angkanya segini. Jadi, ini angka pembaginya sebenarnya. Mungkin ada yang uh, kurang jelas atau mungkin uh, apa yang perlu diuji lagi dari ukuran halamannya nih. Uh, ini kalau di satuan pikselnya tidak sama dengan dengan yang ada di sini. Kita coba ya, kita edit, uh, preferences, unit, piksel. Ya nah ketemunya 595,28, harusnya tujuh sembilan jadi ini lebih kecil ya. lebih kecil kalau kalau menurut saya karena memang dpi nya dari illustrator ini cuma 72, kalau yang di inkscape 96. jadi 96 enam kan lebih besar dari 72, ya ini juga lebih besar nih ini lebih kecil nih ya kalau teman-teman mau menggunakan satuan piksel, lebih baik teman-teman menggunakan yang skalanya satu. Tapi kalau ingin yang uh, untuk kanvas, untuk dicetak, misalkan ukuran satuannya satuan cetak, misalkan milimeter, inci, sentimeter, uh, itu silakan pakai skala 1,33. Nah, itu ada yang mengangkat tangan, Mbak Vivi? Iya, Izin bertanya, Pak. iya. Kalau kan ini kan dari e, Inscape ke AI pak, kalau misalnya dari AI ke Inscape itu berubah nggak ukurannya pak? Terima kasih pak. Oke, kita uji sekali lagi ya dari AI. E, harusnya memang berubah sih seharusnya. Cuman di sini saya belum tahu ya kalau untuk dari untuk solusinya dari AI itu bagaimana? Karena di situ tadi kan ada pengaturan skala ya, tapi kalau di sini Uh, mungkin teman-teman ada yang pernah pakai Adobe Illustrator, mungkin bisa sharing nggak apa-apa ya. Mungkin di dokumen setup ini saya lihat tidak ada ukuran skala ya. Jadi kita coba bikin file baru ya di sini. Ukurannya A4 sama ya. A4. Nah, A4 di sini saya pakai milimeter dua sepuluh kali dua ya dua sepuluh kali dua kalau kita uh, RGB aja kita create oke di sini saya sudah punya artboard ukurannya saya cek dulu dua sepuluh kali dua ya pas ya nah ini kita coba gambar pakai warna lain saya lalu kita simpan nah, ini ada SVG juga di sini jadi kita bisa simpan pakai format SVG kita coba simpan di nah. Kita save. Oke, kita coba buka dari, uh, ini ya, kita buka di Inkscape. Oke, kita coba masuk ke dokumen properties-nya. Di sini juga berubah nih ya. Nah, ini sudah, sudah berubah. Uh, pakai milimeter. Nah, ini berubah nih ya. Ini berubah. Harusnya dia ukurannya lebih lebih besar ya. 210 kali berapa tadi? 20, 20 kali 297 seharusnya. Nah, ini ya. Artinya ada perubahan memang. Ukurannya di Inkscape dia jadi lebih kecil. Cuman di sini saya belum tahu cara mengatur dari Adobe Illustrator ya. karena memang saya eh, jarang, jarang banget pakai Adobe Illustrator. Mungkin buat teman-teman yang mau bereksperimen ya boleh. Mungkin ada yang tahu eh, solusinya bagaimana kalau dari AI kayaknya. Tapi kalau menurut saya bisa diatur manual di sini, di sini ya. Kita coba kali 1,333, ya. Ini harusnya dilakukan di skala, cuma saya belum tahu rumusnya, sih, di sini. Mungkin nanti bisa kita cari rumusnya bareng-bareng. Oke, sama-sama, Mbak Vivi, ya. Mungkin yang lain, mungkin? Boleh, ya. Kalian kan uji. Ini, Pak kiraan dia ya, mesti diekspor dulu ke PDF atau apa gitu. Jadi kan kalau di PDF kan bisa di set DPI-nya berapa. Kalau langsung ke SVG kayaknya eh, kalau nggak di set DPI-nya 96 ya pasti berubah. Hmm. Bisa Ini jadi ya, bisa jadi. Uh, kita coba Pak, pasif ya. Tadi pas nge-save ke, eh, ke sorry, ke SVG tadi ada pengaturan DPI-nya ya. Hmm, ini SVG ya, di sini tidak ada. Ini kita coba dulu. Di sini tidak ada pengaturan sih ya. More option, saya lihat. Tidak ada pengaturan. Oke, okay. oke. Jadi tidak ada sama sekali pengaturan. Mungkin kalau di PDF mungkin ada pengaturan mungkin ya. Cuman nanti uh, kalau PDF biasanya berantakan sih biasanya. Uh, mana ya, set PDF. Kita coba pakai PDF. Ya. Di sini output ya. Nggak ada, advance, kompresi, nggak ada, juga. nggak ada ya, kayaknya memang uh, nggak ada kalau pengaturan dpi nya memang ya. Tapi kalau posisi kayak gini gitu berarti maksudnya dibuka di inskip yang lawas aman sih. Karena kan inskip yang lawas kan uh, standar DPI-nya masih 72 juga. Oh, bukannya pakai 90, Mas Rania? Ingat saya dua, Pak, ya, Pak, 72, ya? Oh, <laughs> ya, mungkin. Sih. Tapi kapan hari, soalnya saya buka itu dari Inkscape lama itu 90. Ketika dibuka di versi terbaru, itu, itu disuruh konversi ke 96 atau tetap 90. Seharusnya bisa diubah, sih. Versi lama itu 91 ke bawah, ya, maksudnya? 91 ke bawah, ya? Oh, ya, mungkin, sih. mungkin, mungkin. Oh, kata Sofian, 90. Oh, 90, Tapi, ya? Dengan saya ada yang tuh, tuh uh, sebut mungkin yang di 48 mungkin 048 48 mungkin tua, ketahuan buahnya dong <laughs> <laughs> Oke okay, berarti ini uh, statusnya aman tapi dengan teknik khusus ya ya dengan teknik khusus pakai skala 1,333 Oke okay, sudah saya catat bisa lanjut Pak ke poin nomor 5, ke uji nomor 5 Oke okay, kita coba ke pengujian nomor 5, ukuran struk ya Ya. Ukuran stroke di sini yang saya gunakan adalah 8 piksel. Satuan milimeternya 2,11. Ini di sini mengalami perubahan juga, 2,823. Ini ukurannya satuannya apa ya? Milimeter ya. Kalau dalam satuan piksel Oh, struknya beda, ya. Bukan di sini, sih. Nah, untuk uh, ini, ya. Jadi, mengubah satuannya di Adobe Illustrator itu yang di sini, di struknya, ya. Di sini, ya. 8 ya. Delapan, pixel itu dia tetap sama, tapi. Satuan milimeternya berubah ini mungkin pakai teknik yang tadi sih Oke kita pakai teknik yang 1,3333 ya Atau kita coba sekalian aja nggak apa-apa ya biar nggak penasaran Pak nah biar nggak penasaran ya nah ini ukuran struknya yang kita gunakan mana ya struk style-nya 2,117 ya milimeter kalau dalam satuan piksel itu 8,001 ya. Tadi sudah benar sih 8, sekian lah. Nah, sekarang kita atur di bagian dokumen properties-nya. 2,11. Oh, tadi kok terus ya. Ini kita coba pakai yang 1,333 ya. kontrol S saja. Di sini 6 kita edit preferences unit. E uh, stroke-nya milimeter. Nah, Pak sudah betul ya dua okay. jadi artinya sebenarnya di sini ukuran struk ini juga berpengaruh di ukuran halaman pastinya juga ya hmm. uh, pengaruh di skala maksudnya ya pengaruhnya dari uh, kalau untuk mengatur ini dari skala sama seperti pengaturan halaman jadi kalau teman-teman mau uh, bikin halaman yang sama dengan Inkscape terus ukuran yang sama dengan Inkscape itu gunakan yang eh uh, skala 1,333 itu yang satuannya milimeter ya satuannya satuan satuan cetak ya bukan satuan piksel ya kalau satuan piksel pasti akan berbeda. Gitu. Oke okay, jadi berarti perlu dipertimbangin ya teman-teman uh, yang ada di hadir di sini atau nanti yang nonton di channel kalau misalkan gambar yang kita bikin ini untuk keperluan cetak maka misalkan uh, pakai satuan milimeter nah itu baiknya diskalain 1,33 kalau nantinya akan dibuka di ADPKP jadi nanti uh, presisi, akurat, tapi mm -hmm. kalau nanti gambarnya ini untuk keperluan uh, misal website atau bukan keperluan cetak yang memang pakai satuannya pixel, nah nanti uh, skalanya bisa tetap satu aja, nanti akan juga aman, jadi juga di AI dengan uh, satuan pixel. kayak gitu lah Iya kurang lebih seperti itu ya. Berarti ini, ini uh, seterusnya aman dengan teknik khusus ya? Aman dengan teknik khusus. Nah ini yang bawah ini 6 mm ya, di sini pas 6 ya. Tapi kalau satuannya piksel, nah ini beda lagi mungkin. Jadi mungkin mudah-mudahan bisa dipahami ya. Atau ada pertanyaan? Oke, okay, kalau belum ada, bisa lanjut Pak ke konsistensi bentuk atau variasi stroke.